Alhamdulillah pelaku atlet penendang sesajen yang diprono jiwa Lumajang Jawa Timur hari ini tanggal 13 sudah tertangkap Di Mantul Yogyakarta Mungkin dengan ancaman 4 tahun penjara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rahayu rahayu rahayu Salam dari saya Ratu Bidadari Dukun Kondang Idola Sejuta Umat Oke okay guys, mungkin sesuatu yang ditunggu berjuta-juta netizen dan meski gak bisa dihitung, yang saat ini seorang pria viral penendang sesajen di Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur, alhamdulillah tanggal 13 bulan Januari 2022 sudah tertangkap di Bantul, Yogyakarta. Alhamdulillah tadi malam sekarang tanggal 14 tanggal 13 kemarin pria tersebut sudah diciduk dan ditangkap Alhamdulillah guys semoga uh, kejadian tersebut bisa menjadi hikmah cuman uh, dengar-dengar beritanya sih nanti ancamannya empat tahun penjara karena ujaran kebencian undang-undang ITE -undang dan penghinaan terhadap budaya terhadap adat dan keyakinan dari agama orang lain. Jadi di sini buat teman-teman harus bijak untuk bersosial media dan jangan asal bersosial media. Jadi karena di sini ada undang-undangnya, apalagi sudah menyangkut ras, budaya, agama, politik ini sangat sensitif banget. Biar nggak sensitif biar kita tidak sepaneng mungkin kita harus ngopi-ngopi dulu buat teman-teman mantap-mantap ngopi sambil rokokan ya yes, intinya jumat berkah ya di malam jumat kliwon loh sekarang kan jumat kliwon kalau hitungan jawa itu kan jumat kliwon gitu loh jadi malam yang cukup bagus tertangkap pelaku penendang sesajen yang sudah menjadi buronan berhari-hari sudah tertangkap di malam Jumat Kliwon. Jadi gini guys, eh, jangan pernah kamu menghina, mencaci, melecehkan sesembahan orang lain agama orang lain, kepercayaan orang lain, adat orang lain budaya orang lain karena orang tersebut akan melecehkan juga akan mencaci Tuhan dan agama dan kepercayaan kalian melampai batas dan kita cukup berpeg berpegang teguh pada ayat, perlu mungkin kalau buat muslim sudah tahu agamamu ya agamamu, agamaku agamaku aku tidak menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak menyembah apa yang sembah ini udah cukup sebagai landasan jadi kita jangan sok suci jangan merasa diri kamu ahli surga atau juru kuncinya surga kalau kamu jadi panitianya hari kiamat gak apa-apa tapi kalau kamu merasa diri kamu paling alim paling ahli ibadah paling intinya paling benar ketahuilah sesungguhnya kamu adalah persipatan iblis di dalam diri kamu di dalam jiwa kamu terdapat sifat-sifat iblis yang tidak kamu pahami yang tidak kamu kenali. Ya. Kalau kamu bertanya siapa makhluknya Allah yang paling beriman? Siapa makhluknya Allah yang paling berilmu? Siapa makhluknya Allah yang paling alim? Buat pemahaman saya ya iblis. Kenapa? iblis saya katakan oh, makhluk yang paling alim ya, karena iblis paling berilmu iblis sudah hidup dari ia ya, diciptakan sampai hari ini sampai nanti hari kiamat iblis tahu kitab taurat iblis tahu injil, jabur, al-quran ayatnya, kapan turunnya isi dari ayat-ayat tersebut tahu iblis karena iblis menyaksikan karena iblis apa hidup sampai hari ini Iblis tahu Nabi-nabi mulai Nabi Ibrahim Nabi Isa Nabi Musa Nabi Sulaiman Iblis tahu karena Iblis sudah hidup sebelumnya para nabi-nabi tersebut tahu sambil rokokan, ngopi santai biar gak sepaneng, biar gak stres, biar gak kayak kadal gurun, sepanengan emosian marah-marah terus gak ada kalem-kalemnya gak ada dingin-dingin apa, <tuh> kesel, kesel kopi saya hidup itu santai aja hidup itu bikin fun waktunya ibadah ya ibadah waktunya kerja ya kerja waktunya aktivitas ya aktivitas waktunya cari hiburan ya cari hiburan gitu loh jadi kehidupan itu jangan kolot-kolot jangan saklek jangan sepanengan terus stress stroke nanti kamu terus gak usah ngurusin keyakinan orang dikit-dikit sirik dikit-dikit musrik dikit-dikit sesat murtad, lah itu kan urusannya dia, ya, itu hubungannya dia dengan Tuhannya, hambanya dengan Tuhannya, gitu loh. kayak si pelaku penendang sesajen itu. dia akan merasa benar, gitu loh. Oh, ini salah ini gini gini loh. iya, Pem berdasarkan keyakinan kamu, berdasarkan pemahaman kamu, berdasarkan akibat akidah kamu benar. tapi buat keyakinan orang, pemahaman orang lain perbuatan kamu salah gitu beberapa juta orang loh saya nggak katakan ribuan karena ini udah jutaan orang yang tersakiti oleh ulah kamu nendang sesajen walaupun itu hanya sesaji hal sepele tapi kamu bisa menyakitkan kamu nggak mukulin orang nggak nendang orang nggak bunuh orang nggak baca orang tapi dari kata-katamu tersebut ini tajam loh ya kamu sudah menyakiti berapa juta warga Indonesia? Hei, kau atlet penendang sesajen itu kamu pikir? Walaupun yang tersakiti adalah orang kafir, orang murtad, termasuk kamu zolim dosa kamu. Dan janganlah kamu mengganggu kaum kafir yang tidak mengganggu kamu. Kalau kamu mengganggu kafir yang tidak mengganggu kamu, maka ia adalah musuh kamu di akhirat, bahaya itu yang harus kamu pahami. Seperti halnya babi-babi, kamu haramkan. Ia ya, haram, berdasarkan agama kamu. Terus saya juga muslim, saya juga tidak pernah makan babi karena saya haram, karena agama saya tidak melarang makan babi. Tapi kalau kau sakiti babi, kau jolimi babi, walaupun ini binatang, ya kamu kena karma, kewalat kamu, dosa kamu. Babi kamu bunuh, kamu siksa. Katakanlah karena kamu saking bencinya karena itu haram. Kena karma kamu. Jadi yang haram, yang halal semua itu dari Allah. Lah kenapa kok dari Allah? Lah anjing siapa yang ciptakan? Masa setan yang yang ciptakan? Betul nggak Babi ya siapa yang menciptakan? Ya Allah, bukan setan setan sendiri iblis sendiri yang menciptakan Allah kok ini loh otak kamu lho. eh kadal gurun biar kak kopior biar gak kopler kamu itu Ngomakan yang kamu tuh ngopi biar gak goblok kak. jadi yang baik yang buruk semuanya itu datangnya dari Allah setan aja yang ciptakan Allah, kok Siapa yang ciptakan tuannya setan siapa? Penciptanya setan siapa? Penciptanya iblis siapa? Penciptanya jin siapa? Kalau bukan Allah, ya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. hitam putih yang ciptakan siapa? Allah. Itu yang harus kamu pahami. Dan Allah di dunia ini tidak menciptakan kamu saja. Eh, gatal gurun. Allah juga menciptakan orang Amerika dengan ciri khas rambutnya pirang. Allah ciptakan orang Afrika dengan ciri khas rambutnya keriuul-keriuul, kulitnya apa hitam. Allah ciptakan orang Cina dengan ciri khas matanya sipit, kulitnya putih. Allah ciptakan orang Indonesia yang penuh keragaman budaya ras. Apa yang enggak ada di Indonesia? Kekayaan alam, batu bara, tambang minyak, sawit dan kekayaan rempah-rempah. Kekayaan alam di Indonesia ada semua di sini. Kamu bilang budaya, apa yang enggak ada budaya di sini? Mulai budaya Indo apa? O, budayanya orang Jawa, orang Bugis, orang Dayak, orang Madura, orang Papua, orang Batak, orang Aceh punya budaya sendiri dan punya ageman sendiri, punya ciri khas senjata sendiri. Dari leluhur, kalau orang Jawa keris, kalau orang Madura celurit, kalau orang Dayak mandau, kalau orang Bugis badik, kalau orang Aceh rencong. Makanya otaknya jangan goblok-goblok kamu tuh. Kamu belajar agama oke, okay. cuman ya jangan radikal-radikal gitulah. Jangan kopler-kopler gitu. sambil rokokan, makanya sambil rokokan jangan garam-garamin rokok nah rokok ini kalau orang Indonesia nggak ngerokok stres nanti banyak malah banyak yang sakit nanti, karena dia stres lah. sedangkan rokok ini untuk menghilangkan stres gitu loh haram itu kan kalau kamu sholat sambil rokokan kamu sholat sambil rokokan, dibadah sambil rokokan ini haram Kalau kamu rokokan sambil ngopi, nggak apa-apa. Makruh hukumnya kamu lakukan nggak apa-apa, nggak kamu lakukan nggak masalah. Ada yang mengatakan baku itu kencingnya iblis. Tahu dari mana kamu? Ha? Kok ka, kamu pernah lihat iblis kencing apa? Kamu udah pernah lihat wujudnya iblis apa? Kok bisa dikatakan tembakau rokok itu dari kencingnya iblis itu loh? ya ya kalau kamu sudah pernah lihat iblis kencing gitu nggak apa-apa kamu ngomong nggak gitu, rujukannya apa kalau kitab-kitabnya apa, hadisnya hadisnya apa ayat, kalau ayat-ayat berapa surat apa, ini jangan ngawur gitu loh, jangan bikin narasi-narasi ngawur yang menyesatkan umat gitu loh jadi ini pesan saya ya buat penendang sesajen dan kelompoknya ayolah kita itu bersinergi, sinergi maksud saya kita mer, apa semuanya kita rangkul persaudaraan karena kita hidup di Indonesia itu macam-macam ada orang Islam Hindu Buddha Nasrani Tiongha dan berbagai macam-macam yang etis yang enggak beragama yang tidak bertuhan ada yang kulitnya sawo matang putih hitam ada di Indonesia kita yang harmonis, yang romantis gitu loh. Saya sendiri, saya pribadi, saya ratu bidadari. Teman saya non muslim, saya kan muslim. Teman saya Hindu. Teman saya nasrani. Teman saya buddha. Tiang, apa? Tiang Dan ada yang nggak beragama juga. Teman saya makan babi. Ya udah, kamu makan babi, saya tak makan ayam, makan sapi aja. Duh. Mereka juga menghormati. Saya datang ke rumahnya, walaupun dia makan babi, makan anjing, cuman saya dihidangkan ayam karena dia tahu saya nggak makan babi gitu loh. Terus saya ke Bali, di sana kan nggak boleh makan apa Nyembelih sapi. dan saya menghormati, memang di sana nggak ada sapi gitu loh. Nah, ketika orang Bali datang ke saya ke Jawa, saya di Jawa Timur, ya saya nggak hidangkan sapi. Saya belikan ayam Karena saya menghormati orang Hindu Paham situ Teman-teman saya bajingan banyak Perampok, begal Bangsat Mulai pelacur sampai orang-orang yang Mursal-mursal ada semua teman saya nyabu di depan saya is ya udah kamu nyabu aja saya tak rokokan aja yang penting saya nggak ikut alurnya masalah pergaulan siapapun saya gaulin yang penting saya tidak mengikuti alurnya kamu mau nyabu silahkan kamu nyabu cuman aku maaf gitu loh Tuh. teman saya ngisap ganja silahkan kamu ngisap ganja saya tak ngisap rokok biasa saja gitu loh Tuh. teman saya maling ya udah kamu Maling aja kamu nyolong aja kamu begal aja, kenapa aja silakan itu hak kamu. Itu resiko di kamu. Yang penting saya tidak mengikuti jalannya, mengikuti alurnya, kayak gitu Beres gitu aja kau repot. Jadi kita hidup itu jangan penuh dengan kebencian, bikin setruk, bikin mumet nanti kamu. Hidup itu harus dengan cinta. Wes biarin orang mau jadi pelacur, orang mau syirik, orang mau nyembah patung, orang mau nyembah setan. Wes biarin bukan urusan kamu. Siapa tahu nanti dia dapat hidayah. eh blok o blok. Hari ini dia kafir, hari ini dia murtad, hari ini dia sesat yang. Tuh. Siapa tahu nanti di pengunjung azalnya dia bertobat, dia dapat hidayah. Betul? Nah, sedangkan kamu yang merasa alim merasa dirimu alisurga alibadah siapa tahu dibalik sama Allah karena Allah maha membolak-balikan hati manusia kamu dijadikan murtad bisa, kamu dijadikan sesat bisa, dijadikan kafir bisa loh kok bisa seperti itu yang dari alim kok bisa jadi kafir ya bisa saja ya, misal kamu alibadah alim Terus kamu mencintai seorang wanita lah, Wanita itu kafir karena kamu suka Seneng yang namanya Cinta itu nggak ada tokonya nggak ada warungnya nggak bisa dibeli Kamu boleh menikah sama wanita itu Cuma kamu harus Keluar dari agamamu Karena kamu cinta seneng udah, kamu keluar kafir kamu gitu. Atau lagi Kamu diuji dengan ujian yang berat Entah ujian ekonomi Entah ujian penyakit Terus kamu syirik Terus kamu murtad bisa saja Ingkar dengan nikmat Allah Kamu marah sama Allah Bisa saja karena Allah Membolak-balikan hati manusia Hati hambanya Tuh, Jadi makanya kamu jangan Sok suci Blok-goblok Ya segitu aja saya akhiri Semoga uh, tentang kasus, tentang sesajen di Pronojiwo Lumajang, Jawa Timur, menjadi hikmah buat teman-teman yang lainnya supaya bisa menghargai, menghormati, dan to saling toleransi. Salam dari saya, Ratu Bidadari, dukun kondang idola sejuta umat. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ratu Bidadari TV, like, comment, and share nantikan update-update terbaru channel Ratu Bidadari TV